Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina muhammad. Uh, berjumpa lagi dengan saya, Lamsadi, di sini di al Jaya, Teman-teman, uh, semoga kita semua dalam limpahan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, okay, teman-teman, uh, saya sudah membuat catatan apa yang akan saya bahas pada kesempatan video kali ini. Uh, melihat di thumbnail, di thumbnail itu di gambar ini. Uh, gambarnya adalah cara membuat atau memasang lampu indikator secara langsung ke listrik 220 volt listrik PLN ya AC ya alternating current yang mana di pembahasan-pembahasan sebelumnya sebetulnya sudah termasuk uh, sin wave atau sinyal atau gelombang sinus naik turunnya gelombang alternating current seperti itu. Uh, di gambar di sebelah saya ini, uh, yang menjadi pertanyaan besar itu berapakah nilai resistornya, seperti itu, kemudian uh, apakah harus menggunakan dioda, dan lampu indikator di pasaran itu uh, terdiri dari beberapa macam, tapi basisnya terdiri dari dua macam yang pertama yang akan kita bahas yaitu lampu indikator lampu indikator itu seperti yang saya katakan tadi basisnya bahan dasarnya terdiri dari dua macam yang banyak beredar yang pertama itu uh, yang termasuk uh, ke dalam golongan dioda uh, led secara umum seperti itu light emitting dioda kemudian yang kedua itu adalah uh, lampu indikator berbahan dasar filamin. Ya. Ingat ya ini lampu, lampu indikator ya seperti itu lampu indikator berbahan dasar filamin. Umumnya kalau LED ini masangnya tidak boleh terbalik. Ya ada noda dan katoda. Cuma permasalahannya ini dipasang ke listrik N. Nah kalau listri, uh, kalau lampu Uh, indikatornya Dari filamin Ini bolak-balik seperti itu Bisa dipasang bolak-balik Yang kedua Seperti saya katakan tadi Nilai R nya berapa okay. Kemudian yang ketiga Yang akan dibahas adalah Ini saya catatan ya Bisakah dari listrik PLN ke resistor Kemudian langsung LED Jadi tanpa melalui dioda Dioda seperti di samping ini Langsung ke led-nya seperti itu, bisakah? Nah ini orang banyak mengatakan bisa Karena led itu adalah dioda Kita coba saja, saya sudah menyediakan 3 led di sini Siap putus lednya Kemudian yang keempat Yang akan kita bahas adalah di pasaran ada lampu indikator berbasis filamin Dengan hanya menggunakan eh, hambatan oleh satu resistor Contohnya di sini ya di lampu ini ya, Ini hanya menggunakan Satu resistor Lampunya indikatornya filamin Dan ini menyala Dan bisa kuat tahan 24 jam Selama beberapa bulan Bahkan bertahun-tahun Kok bisa Nanti ini yang akan kita uh, Jadikan bahan dasar Untuk contoh kita bokar Kita lihat berapa nilai resistornya Apakah benar Lampunya lampu Berbasis filamin Oke kita buka teman-teman ya Kamera saya akan dekatkan Oke teman-teman sudah saya buka uh, Skrupnya Ini kita lihat Lampunya lampu indikatornya Filamin Biasanya terbuat dari nikel Chromium seperti di setrika ya, Fokus ya Ya itu ya Oke Dan sebuah resistor Kecil seperti itu Oke Saya akan mencoba Untuk mendekatkan Ya kelihatannya Coklat hijau kuning Coklat itu satu, hijau itu lima ya. Eh, fokusnya ini. Coklat, hijau, kuning. Coklat itu satu, hijau itu lima, kuning itu empat. Lima belas kali sebulu bahkan empat. Seratus lima puluh k. Ya, kurang lebih seratus lima puluh k. Nah, ini akan saya ukur dulu tegangan yang masuk ke lampu indikator ini berapa? Pak, ini sangat berbahaya, mohon berhati-hati. Karena ini uh, AC saya akan selektornya ke AC. Ya, bismillahirrahmanirrahim, ini berbahaya. Oke. Yang akan saya ukur ke lampunya. Berapa tegangannya yang keluar? Ini 150 K. Oh. Wow. 12 12 volt DC, teman-teman. Jadi, oh ini 69. Ini yang benar yang mana ini? 69 tadi berapa? Tadi 12, sekarang 69. Ya, yang benar yang ini ya coba dibalik tetap akan sama sih. 69 ini 150K 150K oke ya 150K 69 apakah bisa dengan diturunkan begini menggunakan thumbnail yang tadi gambar yang tadi ini jelas bisa, ya. Kalau yang pakai lampu uh, berbasis filamin saya akan nyoba LED di sini. LED ini tegangan kerjanya hanya sekitar uh, 5 eh, antara 2,5 volt sampai uh, kurang lebih 3 volt. Ini kondisi menyala, ini 3 volt. Nyala ya, tiga volt maksimal, kayaknya ya, dan ini juga menyala, dan ini terbalik juga menyala saya akan mencoba dari resistor ya yang 150K ini yang rekomendasi dari beberapa orang pakai 100, 150K oke yang ini akan saya potong dulu ya akan saya potong oke teman-teman akan saya potong Lepuh yang ini, oke. Kita akan coba. Kita akan coba yang pertama, oke. <tuh> yang pertama, kita akan coba itu seperti di thumbnail-nya. Dioda empat nol nol di sini. Perlu diingat teman-teman ya di apa uh, led ini tegangan kerjanya itu antara dua setengah sampai 3 volt ini tadi sembilan kurang lebih ya hampir 70 nanti kalau putus ini cepat menyala tapi putus atau ada hitam-hitamnya berarti ini uh, resistornya minta lebih ditinggikan sehingga tegangan yang di filter yang dihambat oleh resistor itu bisa mendekati tegangan kerja dari ini dari apa uh, eee yang kecil ya yang kecil ini dengan yang katoda ini saya solder dulu teman teman sabar teman-teman sabar seperti kita sabar menunggu adan Maghrib karena ini bulan puasa oke ntar kita akan solder yang ini dulu yang kaki pendek dulu ini gambarnya sudah benar eh rangkaiannya sudah benar seperti di thumbnail kalau yang dari sini masih belum ada min plus teman-teman karena ini AC ya saya lipat eh agak saya lipat tak saya lipat dulu memang agak susah kalau posisi pendek-pendek begini ya kalau cuma lampu indikator dengan lampu Uh, lampu basis filamin teman-teman bisa Eh lepas eh ya, Susah mm. memang ya Kalau enggak dijapit Saya skip aja dulu biar panjang-panjang Oke okay, sudah tersoder seperti di uh, Thumbnail Oke okay. Ini posisi masih belum kebakar Kita cek Kita coba Apakah menyala atau meletus Bismillahirrahmanirrahim Coba saya takut meretus ini. Ya, menyala, teman-teman. Perhatikan, menyala. Ya, menyala ya. Menyala. Wah, ini bahaya ini megang begini. Ini menyala ya. Oke, menyala. Loh, kok kedap-kedip? Ya, kok kedap-kedip? Gimana? Ya karena ini kan AC ya. Jadi ini frekuensinya turun. Kalau frekuensinya 50 sampai 60 Hz Ini kedap-kedipnya enggak akan kelihatan Oke Berarti resistornya tadi itu nilainya antara 150an K Dia begini Ya Terus langsung lampu LED seperti ini Tapi di kamera kedap-kedip Kalau di sini enggak kelihatan kedap-kedipnya Cabut dulu Berarti thumbnail oke okay, Bukan hoax Kemudian kita uh, saya akan coba tanpa dioda jadi langsung ke resistor teman-teman oke langsung ke resistor uh, saya Oke, okay, ini sudah saya pindah tadi. Tidak di tadi ya. Oke, okay. sudah saya pindah. Uh, anoda katodanya. Di balik. Apakah nyala? Bismillahirrahmanirrahim. Nyala juga. Yeay. Kedap-kedipnya. Kelihatan banget. Oke, okay, teman-teman. Ya. Jadi. Cuma ini agak gosong ya. Mungkin tidak akan tahan lama, karena... Ee, memang tegangan kerjanya di bawah... 220. Oke, okay, saya akan kembalikan lagi ke sini ya. Oke okay, teman-teman, berarti ini semua bisa ya. Model-model bagaimanapun, tanpa dioda, pakai dioda, bisa. Kalau saran saya sih... Ini resistornya ditinggikan nilainya, biar ini... Mendekati tegangan kerjanya ya. Tegangan kerjanya kan... 2-3 seperti itu, biar lebih aman oke teman, -teman. demikian uh, ulasan singkat dari kami di Alkulam Jaya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman ya, siapapun yang nonton, mohon maaf apabila ada kesalahan, terima kasih saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh